Cristiano Ronaldo membuat heboh setelah melakukan wawancara bombastis dengan Piers Morgan dan menyerang manajemen MU, pelatih Erik ten Hag, mantan kertaker Ralph Rangnick hingga ex rekan setimnya Wayne Rooney. Ronaldo mengaku merasa dihianati oleh klub dan bersikeras tidak mau menghormati Erik ten Hag karena merasa tidak dihormati oleh ten Hag. Ronaldo juga mengejek fasilitas latihan MU. Kepada Ronaldo, Manchester United dipastikan akan mengambil tindakan tegas. Mungkin akan dibekukan ke tim U21 sampai akhir musim atau akan diputus kontrak lebih awal. Red Devil kaget mengetahui Ronaldo bertemu Morgan. Padahal Ronaldo meminta izin dengan alasan sakit dan absen saat setan merah melawan Fulham. Tidak ada seorang pun di MU yang pernah tidak menghormati Ronaldo.